Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain Amma ba'du Para sahabat zikir basmalah yang dimuliakan Allah Wabil khusus untuk para sahabat zikir basmalah yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, serta apa segala hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat zikir basmalah yang dirahmati Allah Mungkin ada di antara Anda yang malam ini sedang berada di tengah kekalutan hati Dan pikiran yang luar biasa Dikejar-kejar tagihan hutang yang banyak Sementara pendapatan hanya cukup untuk makan Bahkan seringkali masih kurang Anda sudah bekerja siang malam tanpa lelah Namun hasilnya masih saja belum bisa memenuhi kebutuhan Anda anda bingung, tak tahu harus bagaimana lagi Jika keadaan sudah seperti ini, adakah yang bisa menolong kecuali Allah? Jawabannya adalah tidak Allah adalah penolong terbaik yang tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat Dan bagi yang subscribe dan like, saya doakan selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia Para sahabat zikir basmalah yang dirahmati Allah Ada satu amalan sebelum tidur yang bermanfaat memudahkan rezeki Anda dan akan menjaganya terus agar tetap mengalir deras Hidup yang penuh kesulitan akan dimudahkan dan mendapat keberkahan Allah akan menjauhkan Anda dari kesengsaraan, kehinaan, takdir buruk, dan mara bahaya Nah, untuk amalannya ialah sebagai berikut ini Yang pertama yaitu membaca Al-Fatihah satu kali yang kedua yaitu membaca ayat kursi satu kali Yang ketiga yaitu membaca surat Al-Ikhlas, al, al falak dan an Masing-masing dibaca tiga kali Yang keempat yaitu membaca doa berikut ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil balai Wadarakis saikoi Adai. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala, hinaannya, kesengsaraan, keburukan kodok, dan kegembiraan para musuh Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian amalan yang terakhir adalah ditutup dengan membaca solawat sebanyak-banyaknya hingga Anda tertidur Para sahabat zikir basmalah yang dirahmati Allah. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Dan semoga hidup kita dijauhkan dari hutang, kesengsaraan, kehinaan, dan marah bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.